10 Masalah Yang Hanya Dihadapi Oleh Orang Yang Sangat Pintar Tidak Selalu Mudah Untuk Menjadi Pintar Jika Anda Sangat Cerdas, masalah ini bisa membuat Anda merasa kesepian, terpencil dan terisolasi. Berikut adalah beberapa masalah paling umum yang Anda hadapi. 1. Anda Tidak Menikmati Obrolan Ringan Mungkin sulit bagi Anda untuk membicarakan hal-hal sehari-hari. Ini karena Anda memiliki banyak ide bagus di kepala Anda. Sains, seni, dan filsafat mungkin adalah beberapa hal yang menarik bagi Anda. Jadi, obrolan ringan membuat Anda merasa waktu Anda terbuang sia-sia. Yang benar-benar Anda inginkan adalah orang yang berpikiran sama untuk mendiskusikan hal-hal penting dengannya. 2. Anda lebih banyak berpikir daripada berbicara. Otak Anda diatur untuk mencoba menemukan semua jawaban dan solusi untuk suatu masalah. Anda mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan pendapat Anda daripada orang dengan kecerdasan rata-rata. Juga, jika Anda tidak yakin apakah Anda memiliki jawaban yang benar atau ide yang bagus, Anda tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Sebagian besar orang di sekitar Anda tidak tahu bagaimana Anda berpikir. Mereka mungkin bingung dan bahkan menganggap Anda aneh, tertutup, atau acuh tak acuh. 3. Anda cepat bosan di tempat kerja. Kemungkinan besar akan sulit bagi Anda untuk menyelesaikan tugas Anda setiap hari. Otak Anda perlu disibukkan dengan ide dan proyek baru setiap saat. Segera setelah Anda mencoba segalanya, pekerjaan Anda yang dulu menyenangkan menjadi biasa dan membosankan. Bos Anda mungkin juga tidak terlalu peduli dengan kebutuhan otak Anda, akan stimulasi yang konstan dan hanya ingin menyelesaikan pekerjaan. 4. Anda terjebak karena Anda terlalu banyak berpikir. Sebelum membuat pilihan, Anda ingin mengetahui semua pro dan kontranya. Hal ini sering menyebabkan ketidakmampuan untuk membuat keputusan sama sekali. Itu karena Anda cenderung menganalisis secara berlebihan dan kewalahan oleh skenario, bagaimana jika, yang potensial, juga karena kita menginginkan hasil. Karena Anda seorang perfeksionis dan ingin memastikan Anda mendapatkan hasil yang terbaik. Orang sering salah mengira sifat ini sebagai kemalasan yang bisa membuat Anda merasa tidak dihargai. 5. Anda canggung secara sosial semua hal yang baru saja kita bicarakan menyebabkan masalah ini. Jika obrolan ringan membuat Anda merasa canggung, jangan katakan apapun. Jika Anda tidak yakin harus berkata apa. Jika Anda lebih nyaman dengan konsep daripada implementasi, termotivasi oleh pikiran yang lelah. Kebanyakan orang menganggap Anda canggung secara sosial. Tapi ini hanya menambah stres Anda dan membuat Anda merasa lebih buruk tentang diri Anda sendiri. Perilaku sosial Anda 6. Anda sulit mendapatkan teman Anda kesulitan berteman Bahkan jika Anda tidak suka basa-basi atau petualangan spontan Anda tidak keberatan sendirian sama sekali Tetapi jika Anda tidak memiliki orang yang berpikir seperti Anda Tanpa orang untuk diajak bicara, hidup bisa sangat sepi Dan Anda bisa berakhir dengan perasaan sedih di sisi lain, Anda biasanya menemukan kenyamanan dalam pekerjaan Anda dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memastikan perbaikan di bidang Anda. 7. Anda kesulitan menemukan cinta. Anda jauh lebih berhati-hati, bijaksana, dan lebih mandiri daripada yang lain. Karena itu, Anda cenderung banyak melakukan kesalahan. Terlalu dingin dan menuntut. Anda juga bisa kekurangan spontanitas. Yang membuat minat cinta Anda bergerak cepat. Kehilangan minat atau membosankan. 8. Anda tidak bersenang-senang. Anda tidak dapat dengan berani mencoba sesuatu atau menjelajah. Hal baru, hanya karena Anda ingin. Sekali lagi, menganalisis. Anda akan terus memikirkan sesuatu sampai Anda tidak bisa berhenti. Yang hanya menghalangi diri Anda sendiri. Jika ada sesuatu yang sedikit berisiko, tapi menyenangkan Anda bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Dalam pikiran Anda, risiko akan lebih penting daripada keseruan. 9. Semua orang melihat kesalahan yang Anda buat. Anda berharap Anda tidak perlu menunjukkan seberapa pintar Anda ke semua orang. Mengharapkan kontribusi yang Anda berikan cukup bagus. Dan membuat orang-orang melihat setiap kesalahan kecil yang Anda buat. Ini sulit bagi seseorang secerdas Anda, seperti itu membuat Anda lebih takut gagal. Bahkan lebih perfeksionisme. Anda cenderung menilai diri sendiri berdasarkan seberapa pintar Anda. Sehingga membuat kesalahan itu menyakitkan. 10. Tekanan untuk sukses. Anda sering berpikir bahwa Anda lebih baik dari orang lain. Anda dapat melihat dan memahami hal-hal yang kebanyakan orang tidak bisa. Di sekitar Anda, Anda dapat memahami. Anda dapat melihat menuju kemana arah hidup Anda. Dan itu harus pergi ke arah yang berbeda. Arah daripada yang lain. Di antaranya adalah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Memiliki lebih banyak uang dan hubungan yang lebih baik. Tetapi jika hidup Anda tidak berjalan seperti yang Anda rencanakan. Anda pikir itu tidak seharusnya, Anda akhirnya mengkritik. Hanya merugikan diri sendiri. Bagaimana menurutmu? Dengan masalah mana yang Anda identifikasi paling tinggi? Beritahu kami di bagian komentar. Terima kasih telah menonton. Klik like, subscribe, dan lonceng jika Anda menyukai konten video ini dan ingin melihat lebih banyak lagi yang serupa.